Dan, dan tipsnya welcome back to my channel terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini dan nonton channel aku kembali lagi di channel Kurnia Rama channel yang ada Kawa seru dengan cerita-cerita menarik di seluruh dunia di hari ini aku akan membahas tentang Nazi yang mempunyai hubungan Arab dengan UFO dan tentu saja wanita cantik yang bernama Mario Corsi siapakah Mario Corsi kenapa namanya tidak bisa di dari nomor teknologi Nazi yang mampu membuat atau menciptakan pesawat pesawat yang terlalu canggih yang sering kita kenal dengan nama UFO Nazi Seperti apakah sebelum kita mulai aku mau minta tolong sama kalian untuk klik tombol merah yang ada di bawah yaitu tombol subscribe sebagai bentuk support kalian ke aku dan tentunya channel kurnia akan makin berkembang bersama kalian saufi so, lafuduradu let's get start this video Maria Ursi Maria Ursi adalah seorang wanita yang lahir dari pasangan Kroasia dan Jerman Maria Ursi Lahir pada tanggal 31 Oktober 1895. Ia berpares cantik dan memiliki rambut yang sangat panjang. Menurut informasi yang aku dapat, guys, bahwa rambut panjangnya si Mario Corsi ini merupakan ciri khas dari para anggota Royal Society. rambut-rambut panjang yang mereka itu berguna untuk berkomunikasi dengan manung ekstrasstrials. Selain Maria Ursi, di dalam kelompok tersebut juga ada beberapa wanita-wanita yang tidak kalah terkenalnya seperti Maria Ursi, yaitu si Trude dan Seed si Mereka ini sangat teropsi banget sangat membangun keluar angkasa nih guys. Mereka bahkan mengklaim diri mereka berhasil berkomunikasi dengan bangsa alien, bangsa yang menempati bintang Aldebaran. debaran oh, no, no no no bukan Aldebaran ini, tapi Aldebaran yang ini. Okay. Pada Desember 1919, Brown Society akhirnya bergabung dengan Suatu kelompok yang bernama Soul dan juga organisasi yang bernama DHVSS. Di pertemuan tersebut mereka membahas tentang bagaimana caranya mereka untuk menjelajah luar angkasa terutama di bintang antarabaru tersebut. Mario kursi diketahui mendapatkan sebuah konstelasi untuk membangun sebuah pesawat yang super. Bercanggih nih guys Hanya berselang tiga tahun Akhirnya mereka berhasil Untuk membuat sebuah pesawat Yang mereka klaim dapat menjelajahi Lintas waktu Serta menuju luar angkasa nih guys Mereka menemukan pesawat tersebut Dengan nama GK GFM sendiri berbentuk seperti piringan atau cakram dengan tabung silinder yang berguna untuk menstabilkan pesawat. Pada Desember tahun 1943, akhirnya mereka menerima sebuah informasi yang berisikan tentang ada sebuah planet di sekitar tebaran yang dapat dihubungi oleh manusia. Nih guys. Akibat informasi tersebut, mereka pun jadi penasaran nih. Sebenarnya, benar sih? Di bintang Algebaran itu ada yang memang resah oleh manusia. Kang tertariknya Nazi Akan pengetahuan yang dimiliki oleh Bell Nazi berencana membuat sebuah pesawat tempur. yang juga memiliki teknologi sama seperti teknologi pesawat yang, yang dibuat oleh anggota Bell. Hal tersebut itu sampai masuk koran ya, guys. waktu okay, itu karena buminya mereka mau bikin teknologi atau pesawat pesawat tempur yang dibantu penciptaannya dengan leluk gitu. asing gitu jadi pembuatan piring terbang itu tuh dibantuin sama si alien kecilannya Mario Kors dan anggota Vail Society seperti yang kita tahu nih guys pada tahun 1945 telah pencipta itu baru merdeka ya nggak sih? iya yeah, benar seperti yang kita tahu, di tahun itu Jerman lagi kalah orang Hitler pun dikabarkan tewas Gunung diri, sementara aset-aset nazi teknologi-teknologi yang mereka ciptakan dihancurkan dan beberapa ilmuwan-ilmuwan mereka pun ada yang lari ke negara lain bahkan ada juga yang memihak ke sekutu di tengah kecamungan seperti itu, kelompok Brail Society menghilang. Beberapa sumber menyatakan Mario Orsi menghilang pada tanggal 11 Maret 1945. Dalam sebuah surat yang diyakini adalah pengingat si Mario Orsi untuk para anggota Brail adalah seperti ini guys. Tidak akan ada yang udah di sini. Banyak orang-orang meyakini bahwa si Mario Orsi dan anggota Real Society ini tuh melarikan diri gitu akibat berpecah. pada itu kan dia Tulernya mati, berubiri, kira mereka kalah, terus putus kutunya pada nggak tahu, apa terkati yang mana-mana gitu kan sih. Paya sosial ini juga, berarti kalau bilang gitu Banyak emang yang tuduh bahwa mereka itulah Rika, Pintan, Altebaran. Tapi nih guys, ada informasi menarik lagi nih guys jadi selang beberapa puluh tahun setelah terjadi mm -hmm. real susit menghilang itu si maria urs menghilang itu nah si david rock club girl si david ini mengupload atau mengambil foto bersama seorang gadis yang bernama suli foto ini diambil pada tahun 2009 guys terus kamu nah aku kalau ingatin kalian lagi sama fotonya si maria urs Foto Mario Rossi diambil pada tahun 1944 guys Dan fotonya Sully ini diambil pada tahun 2009 Coba kita lihat Sangat mirip bukan? Cukup, -cukup gila Nah katanya nih guys Yang aneh yang Dari fotonya si Mario Rossi ini sama si Suli ini terpaut cukup jauh ya Yaitu sekitar 65 tahun guys dalam kurun waktu 65 tahun, sosok orang itu enggak terlihat tua? Kalau memang Suli ini adalah si Mangyokwose Maka ini adalah benar-benar hal yang sangat misterius dan juga mengerikan keis Gimana bisa sosoknya itu tetap terlihat kawet muda walaupun sudah terpaut jauh gitu kan 65 tahun dari kejadian itu Mario Orsi memang beneran pergi ke, bina, ke barang dan kembali lagi ke Bina menurut kalian guys? ini Orsi? atau fakta? tapi nih guys, ada lagi yang ngebantah kalau bisa kita kita bilang si Mario Orsi ini itu adalah Fox guys kenapa namanya si Mario Orsi ini masuk dalam sebuah sejarahnya nasi kalau memang Fox, kenapa harus dimasukkan dalam sejarah? Kira? Kenapa juga harus dimasukkan ke pihak orang Swedia waktu itu, kan? Well, nah, kalau ya guys, komen di bawah guys. Aku mau tau pendapat kalian, apa gini nih hoax atau beneran? Kalo nah, ada ini, aku selesai untuk menyampaikan informasi. Untuk menyampaikan informasi menarik lagi di hari ini untuk kalian. Oke, gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Coba Kombol like ya guys. Jika kalian senang dengan informasi yang satu ini dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian, kerabat kalian, keluarga kalian, biar mereka juga tahu informasi yang satu ini. Ya, oh iya, kemarin itu aku lama banget nggak upload video ya. ya karena ada travel itu guys. Aku punya alat untuk. Editing rusak, gitu. jadi agak lama aku nggak guna akun ini. Terus aku juga mengkulin, mengkulin hmm, apa ya? Mengkulin ini, mengkulin keberanian aku lagi untuk bikin video untuk anime hari ini. Aku udah bikin, aku udah bikin video lagi. yeay makasih ya buat kalian yang setiap nonton video aku ini sampai detik ini sampai terakhir and last bye bye sampai jumpa di episode selanjutnya